Anda merasa benar eh, sebagai muslim, sedangkan yang lain juga mengajarkan kebaikan. Nah, gimana kita mensikapi? Gini mas, itu? konsepsi agama itu kan bisa diuji dalam tiga aspek. Hmm. Ya kan? Satu aspek ketuhanan, teologinya. Hmm. Yang kedua aspek ibadah, tata cara dia ibadah. Yang ketiga mu'amalah, yang mengatur pedoman dalam berinteraksi secara sosial. Hmm. Ya kan? Oke, okay. Boleh jadi di aspek yang ketiga, semua menunjuk kepada yang benar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 Jadi di situ titik perbedaannya. Jadi nggak bisa kita katakan semua agama sama karena konsepsi dasarnya itu berbeda. Ya, ya, ya. Paham sekarang ya? Betul, betul. Nah, kalau paham berarti enggak ditanya lagi. <laughs> <laughs> ya, mungkin kita luruskan saat. Jadi berarti ada yang bengkok. Iya. <laughs> <laughs> <laughs> yang <laughs> yang diluruskan pernyataan saya atau atau ada nah, ada masalah nih di luar? Yang berkembang nah, di anda yang, kaki <laughs> yang berkembang di masyarakat saat Jadi uh, muslim yang semakin berilmu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 dengan kebutuhannya. Jadi yani hmm. jangan berlebihan juga. Gak bisa toleran itu, misalnya, wah ini lebih berkembang lagi ikut-ikutan beribadah sesuai dengan agama-agama orang lain. Tidak mungkin itu. Anda nggak bisa toleransi ikut ke tempat ibadah orang. Justru itu intoleran yang sangat tinggi. Paham gak maksudnya? Paham. Apa coba? Ulang lagi nanti. Bukan intoleran yang sangat tinggi. Kenapa? Kenapa? Karena saat dia hadir di tempat orang itu hati dia meyakini bahwa itu salah.